setengah ini lu so, lu eh, masih bisa hmm ini hari-hari yang paling enak nih download film wuh asik nah, film ini ini hmm. mm -hmm bolak nginep sih, pisang songo, loh wow, Erek kos gurunya mati Iya, temen kone, jom -jom. Oh, besar, Kandane, kok, ngejo-ngejo Oh, bicongan biasanya Kandang nih, kok kak ngandel akun ya? Kak, kok bahasin bicongan Halah ya, sekarepmu kelak gurunya lak kakon Kak dimakam nunggu gurunya Gara-gara, Eh, Loyo. Iki, iki. Ayo ayo dibeli. Beli 2 dapat 2, beli 1 dapat 1. Ayo ayo dibeli. Ayo dibeli. dibeli dua, tidak, dua, beli loro, entuk Temen aku. Lumayan. Temen aku. coba. Ayo. Ya. Yang paling larang yo. Yo. Mas. Mas, Silver Queen ini Loro ya? Mas, yeah. lu yang gitu ya? Mas, ya, yeah. temen beli dua dapet dua, mas. Ya, yeah. oke, okay. nanti saya beli semua, semua iki alur Ya, ini demo, ini gua, ini gua, gua, gua, gua, gua, itu gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, Terima Ayo. Isin sih, aku bra. sih, Lu, cantik, okay. Ara aku udah jahat genre Ayo. Begini ini ya